Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kasih bersama saya dan Di video kali ini Saya akan sedikit bercerita Tentang pengalaman saya bersama rekan saya Untuk pendakian perdana Pendakian perdana kami Itu langsung ke Gunung Lawu. Ya memang Tidak mudah Untuk memutuskan langsung Untuk ikut gunung lau Pada pagi harinya kita melepas 6 bergembira dulu, ya sambil menyiapkan persiapan yang perlu dibawa nanti untuk mendaki, seperti logistik dan lain sebagainya. Ya, sampai di base camp itu sudah banyak sekali teman-teman pendaki yang lain mempersiapkan diri untuk segera mendaki Gunung Lau. Ya, kita pun begitu pula. Setelah semuanya siap, kita berdoa semoga diberikan keselamatan untuk mendaki. Begitupun pula kita pulang dengan selamat tanpa suatu gangguan apapun. Kita rasa sudah semuanya sudah siap. Kita langsung bergegas untuk naik. Ya saya pikir memang dari base camp ke pos 1 itu jaraknya dekat. Ya ternyata lumayan, lumayan menggerakkan kaki yang dulunya kaki nggak pernah bergerak di sini dipaksa untuk bergerak terus luar biasa. Jalur pendakiannya ya lumayan, lumayan ekstrim untuk bagi kita yang pemula ini yang memang dulunya bukan seorang pendaki sama sekali. Di sini kita ditantang keras untuk mendaki dari melewati bawah pohon, batu-batuan, tempat tanah, ya sangat luar biasa sekali. ya dan Alhamdulillah ketika sampai di pos 1 itu bahagianya luar biasa rasa syukur yang mendalam ada di diri kita sudah sampai pos 1 yang ketinggiannya 2167 mdpl itu rumah yang sangat tinggi sampainya di pos 1 kita rehat sejenak kita sudah selesai beristirahat di pos 1, kita bergegas melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Di sini, sangat terasa capeknya, karena perjalanan dari pos 1 menuju pos 2 itu cukup jauh. Bagi kita yang pemula, ini udah terasa kaki kita sudah sakit, pernapasan kita juga sudah tidak teratur lagi. Ya, memang capek, tapi... Ini terus kita nikmati di sepanjang perjalanan kita Semua teman-teman masih semua bersemangat Masih ceria, senyum Ya di pos 2 kita persiapan makan siang karena jam sudah menunjukkan pukul 12 lewat waktunya kita makan di sini kita menyiapkan nesting, kompor ya bang kiki itu koki terhandal sih bagi saya karena dia selalu menyiapkan makanan bagi kita semua di pos 2 tidak ada muka lelah yang ada di teman-teman kita. Yang ada muka ceria bergembira. Karena sudah berhasil melewati pos 1 sehingga bisa ke pos 2. Di pos 2 juga sudah banyak teman-teman yang lain. Pendaki lain yang sudah ngumpul, ada juga yang sudah pasang tenda di sini. Ya mungkin mereka akan bermalam di pos 2 dulu. Dan bisa melanjutkan keesokan harinya ke pos berikutnya dan menuju puncak. langsung bergas lagi menuju pos 3. Iya, adrenalin makin terpacu di sini. Yang tadi rasa dingin yang belum terasa di sini mulai terasa. Kaki-kaki kita mulai terasa dingin, tangan-tangan kita begitu pun. Iya. semuanya kita nikmati di sepanjang panjang perjalanan. Karena kita melihat pemandangan yang sangat indah di sini. Dan ternyata dari pos 2 menuju pos 3 itu ada namanya pos bayangan. Ya mungkin karena jaraknya yang terlalu jauh jadi dibikinlah pos bayangan. Sungguh luar biasa sih. Ya, di sini kita menemukan pendaki yang lain yang berasal dari Bekasi, Jakarta dan lain sebagainya. Yang tadi kita berkotakan 9 orang, itu ganjil. Dan di sini kita menemukan orang lain jadi total kita keseluruhan ada 14 orang, dan Alhamdulillah menjadi genang. Dan sesekali kita rehat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan, kita menikmati pemandangan, sambil makan, atau peminum. Ya, terkadang memang lelah, sudah terasa di kaki. kita melihat pelang pos 3. Itu tenangnya luar biasa lagi. Karena sudah berhasil lagi menuju pos 3 dari melewati pos 1 dan pos 2 dan akhirnya pos 3. Di sini kabut sangat tebal sekali. Jadi luar biasa dinginnya. Kita di sini rehat lagi. Makan, minum, bikin teh dan lain-lain. Ya kita juga menyempatkan diri itu si Pranky untuk mengambil air untuk persediaan nanti karena logistik kita sudah mulai menipis di sini dan pos tiga itu hingga sudah mencapai 2800 lebih ya memang sudah dingin sudah lumayan tinggi kita juga memiliki tiga wanita tangguh bagi saya karena mereka adalah wadid-wadid yang menaklukkan gunung-gunung apalagi di Jeli karena dia sudah berpengalaman untuk mendaki ya saya juga merasa malu sama dia karena yang dul yang tadinya saya memakai carrier yang biasanya cowok-cowok memakai carrier dan di pos 3 ke pos 4 itu saya sudah gak tahan ya memang apa sudah nggak tahan dan kaki saya sudah mulai lelah di sini. Saya juga rasanya mau nyerah dan tidak melanjutkan perjalanan. Tapi semangat teman-teman bisa mengalahkan rasa capek saya. Kaki saya yang mulai pegal itu saya paksakan untuk terus mendaki. Sampai menuju pos 4. Dan kita sampai pos 4 itu sudah malam. Sekitar jam 6. Dan tadinya kita mendaki sekitar setengah 10 pagi dan kita sampai di posempat itu sudah pukul 6 maghrib sampai di sana sebenarnya kita mau bikin tenda tapi kendala cuaca karena hujan turun maka kita putuskan untuk bermalam di tempatnya warung yang ada di posempat yaitu warung paben Ya sampai di sana hujan sangat lebat sekali ya teman-teman lagi -teman lain sudah banyak berdatangan ada juga yang sempat sudah mendir mendirikan tenda dan kita yang baru nyampe baru mau mendirikan tenda tidak sempat lagi makanya kita putuskan langsung ke warung ya Alhamdulillah masih di warung masih ada tempat tersisa untuk kita ya sebenarnya malam-malam itu saya langsung tidur karena memang rasa capek ya sangat luar biasa dan ternyata Rekan kita, si Pranky dan si Bang Kiki ini Juru masak kita tadi harus bergegas untuk masak Bikin makanan Untuk kita santap Luar biasa sih Dari bikin tipi goreng Telur goreng Pokoknya yang bisa dimasak Dia masak malam itu Untuk mengisi perut kita yang sudah kosong kira dekat, cuman beberapa menit menuju puncak, dan ternyata sangat jauh, kurang lebih dua jaman dari posempat menuju puncak. sampai menuju puncak kita disukuhkan dengan pemandangan yang sangat indah dengan matahari yang sudah muncul menyinari muka kita dan menghangatkan tubuh kita bahkan di sini kita bisa melihat pohon edelweis ya dibilang bunga abadi yang ada di gunung tapi sayangnya kita tidak bisa melihat bunganya karena belum bermekaran tapi kita sudah bangga karena bisa menatap bahkan melihatnya secara langsung yang dulunya kita hanya mendengar ceritanya saja Dan ketika penantian kita yang sangat panjang Satu hari satu malam Kita mendaki puncak laut Pada akhirnya Alhamdulillah Kita bisa menjaga kaki kita Di puncak tertinggi Yaitu gunung laut Rasa syukur yang mendalam ada di diri kita Yang tadinya Rasa nggak percaya Kita bisa berada di titik ini Sungguh luar biasa di puncak ternyata sudah banyak juga teman-teman pendaki lainnya yang berada di puncak. Di sini kita banyak menemukan bermacam-macam pendaki dari yang muda, tua, bahkan ada juga yang masih berusia belia. Yang umurnya 8 tahun. Ya, itu luar biasa ya. Masih muda sudah bisa mendaki Meninjakan kaki di puncak tertinggi laut. tapi pun berkibar bertanda akan kemenangan yang semua kita rasakan dan gunung lawu itu memiliki tiga puncak yang pertama puncak Hargo dumiling yang kedua Hargo Dalem dan yang ketiga itu puncak argo dumila dan yang kita itu adalah puncak Hargo dumila yang via cemoro kanda 5 puncak dalam cuk dekat sekitar 30 menit perjalanan maka kita akan sampai di puncak sekolah dalam ya di sana terdapat petelisan Prabu Rawijaya dan warungnya Amboyem ya terkenal sebagai daris sebuah warung tertinggi di Indonesia yang menyediakan berbagai, berbagai macam makanan termasuk jalili dan aneka jenis minuman termasuk es teh pun juga ada di sana dan pemandangan lain di puncak gunung laut, yaitu gunung merapi, gunung merbabu, gunung sumbing, dan gunung Sindoro pun bisa kita lihat dari puncak gunung laut. Ada banyak hal yang bisa kita nikmati di sana. Menikmati terbanyak matahari. Di atas kepinggian, gunung merupakan momen terindah yang paling wajib kita abadikan prosesnya. Menikmati kopi di kepinggian. Bisa menjadi salah satu teman baik. Bisa menikmati keindahan alam semesta. setiap sampai 2 jam kita berada di puncak setelah puas menikmati pemandangan yang ada di puncak lau kita memutuskan untuk menuju pos 11 kembali dan rencana untuk langsung turun dari gunung Lawu. dan kita sekarang sudah beranggotakan ada 14 orang yang tadinya hanya 9 orang dan bertemu di perjalanan mendaki dengan teman-teman yang ada di Jakarta, Tangerang, dan lain sebagainya Wati mempersiapkan peralatannya untuk dibawa kembali pulang bahkan sampah-sampah kita bawa pulang kembali yang sampai kita merusak alam daki yang saya rasakan dan pada saat turun ternyata kaki lumayan ringan tetapi di sini kita harus lebih hati-hati karena bikinnya sangat luar biasa karena malam harinya diteruni hujan pengalaman sangat luar biasa apalagi kita bertiga yang belum sama sekali mendaki dan bertemu dengan teman-teman dari Medan. Dari Jakarta, Tangerang dan lain sebagainya. Bisa dipertemukan di pendakian Gunung Lau. Pelajaran yang sangat banyak kita dapatkan di sini. Kompakan kebersamaan. Pas turun Kita jarang sekali istirahat Sekali istirahat Kita berada di pos 2 Dan karena hujan turun Kita berada di pos 2 Langsung menyiapkan makanan Untuk menambah energi kita Supaya kita Tidak mudah lelah sih juga Untuk teman-teman rekan rekan kita Dari Jakarta Dari Medan Yang bisa menyempelkan waktunya bagi pengalaman cerita, bahkan sudah bersedia direpurkan, terutama kami bertiga. Semoga video ini bisa berkesan bagi teman-teman sekalian, dan bisa melihat wajah-wajahnya di video kali ini. Dan semoga juga kita bisa dipertemukan di lain kesempatan, dan untuk mendaki dan melakulkan gunung-gunung lainnya. juga cukup lebat jadi kita semua harus memakai jas hujan semua takutnya barang-barang kita basah dan sini penerangan kita sangat minim hanya sedikit yang membawa headlamp atau lampu kita pun bertiga hanya membawa satu terasa di sini dan pada saat turun sudah di pos 1 menuju base camp, ada suatu kejadian, yaitu rekan kita Pranky mengalami cedera pada kakinya dan terpaksa kita harus ekstra lambat di sini berjalan dan memutuskan untuk berpisah dengan tim untuk memanggil Ranger atau tim dari Gunung laut.